Wow, bu, uh, keren banget asli.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 dulu itu banyak sekali requestan teman-teman sekalian ada silat gayong silat hanafi dan lain sebagainya ya itu yang saya ingat ya dan banyak lagi setelahnya yang pakai kipas dan lain sebagainya itu memang keren-keren ya guys ya nah di sini ada bengkong silat bengkong atau bengkong silat guys saya tak paham juga jadi di sini ada adik raya menyaksikan acara penganugerahan bengkong dan sijil persatuan seni silat tanah baru cimande negeri 9 oh Cimande, oke okay, oke okay, oke, okay. faham faham faham. Ini ini sangat terkenal juga, guys, di Indonesia ya. Cimande ini ya, mungkin di sana disebutnya bengkong ya, bengkong silat. Eh, bengkong itu kan bukannya sabuk ya, guys ya? Ah, baru faham. Kayaknya gitu sih. Benar gak sih? Kalau salah coba di komen, teman-teman. Nah, langsung saja kita play videonya, guys. Let's go. Subscribe guys. Adik Rayyan Imandon guys. Subscribe. support terus ya. Lho, Assalamualaikum Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya iman, Okey, saya Okey. Tajuk saya hari ni adalah Bengkung Silat. Kadang Masya Allah. pada 6 hari bulan 11 yang lalu. Langsung satu upacara majlis. Peranugerahan Bengkung dan surat watikah. Ahli-ahli pertubuhan okay. silat. Tidak ada baru cemandi. Oh cemandi Mandi kan? Masya Allah. Kadang, di Dewan Komuniti Penduduk. Hamal Evander Haid, Senawang Seremban. Ianya dirismikan oleh yang berhormat Datuk Seri Muhammad Hasan. Kalian silat adalah pusaka peninggalan bangsa Melayu oleh anak-anak muda Melayu sekarang. Ayuh, kawan-kawan, kita belajar silat. Naikkan semangat kita. Betul, betul. Dan video kali ini, saya akan tunjuk majlis upacara malam tu yang penuh dengan semangat dan jati diri. Jom kita tengok tempat tu. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Rozaihan Wiramli selaku yang dipertua Pertubuhan Seni Silat Tanah Baru Cimandi Negeri Sembilan. Pada malam Aa. ini adalah majlis penganugerahan bengkung dan sijil bagi Pertubuhan Seni Silat Tanah Baru Cimandi Negeri Sembilan bagi tahun 2022. Oke, okay, bengkung dan sijil berarti kayak sertifikat ya Dan juga bengkong tuh sabuk berarti guys Bener ya, apa kata saya Kayaknya segitu guys Coba lanjut ya Ini adalah satu wadah perjuangan bangsa kita Silat itu untuk silaturahim Insya Allah Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah ya, Sebenarnya kami di sini, berhimpun di sini Semua bakal ini ahli-ahli silat jadi semua semua silat, ketubuhan sini silat tanah baru, semandi, negeri semilan. Ini adalah hari ini adalah hari penyampaian bengkong ataupun sijil. Jadi kita berkumpul hari ini demi untuk menjaga maruah agama bangsa dan negara. Silat ini bukanlah kita nak tunjuk kekuatan, tapi hanya untuk kita dapat berukhuas sama. Yang mana dari kecil-kecil macam itu, kalau kita tengok di sana, kita budak-budak kecil ini, kita ajar orang ber, bersatu padu, baru-baru mendukung cita cita yang mana saya setiap menggalakkan supaya kita sentiasa kasih kepada agama, bangsa dan negara. Ramai hadir malam tu kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Zubir Osman, jurulatih daripada kelanggang kampung Jambalapan Bahau. Manjam. Tidak tidak bukan Berkumpul untuk membina jati diri aa, Dan melahirkan kekuatan dalam diri mereka Supaya mereka ini nanti aa, Dapat dipersiapkan Untuk menempuh segala cabaran Dalam kehidupan mereka yang penuh mencabar pada hari ini Kita doakan Moga-moga semua anak peselari ini akan berjaya Bukan sahaja berjaya di dunia Dan juga berjaya di akhirat Amir. Ramai ibu bapa datang untuk menyaksikan anak Allah. ini Allah Seronok guys Asli ini sebaya-baya umur raya ni Ada yang kena raya juga Aha. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi Masjidku wabarakatuh Encik Mustafa Kita Selamai 120 orang Murid wow. Yang terlibat Yang dapat bengkung tersebut Masya Allah. Pada malam ini Dirangkumi Dari seluruh Cawangan Seluruh Negeri Sembilan iaitu Bahau Kamar Seremban Senawang Jaya dan uh, Seremban Dua Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Encik Muhammad Ahmad bin Arif selaku situsah se Biro Pelatihan Bagi Pertubungan Sejarah Tanah Baru Negeri Sembilan Hari ini hari yang bersejarah bagi mereka bagi memulakan persilatan uh, untuk mengembangkan persilatan ini agar tidak terputus dan juga tradisinya tidak ditenggelamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seramai a uh, sebanyak 4 gelanggang cawangan yang terlibat. Uh, iaitu seramai 100 a uh, 19 pesilat yang a uh, menerima bengkong. Uh, dijangkakan kehadiran seramai 600 orang. Tidak Masya termasuk Allah. penduduk setempatlah. Ramai banget guys. Ya. Nama saya Yusrihan okay. uh, Sebab uh, untuk mempertahankan diri, uh, keluarga dan masyarakat Saatkan diri saya dan keluarga dan semua raya Malaysia oh. uh, Sebab saya nak pertahankan diri saya Pastu saya nak jaga mak bapak saya Oh terbaik Masih-masih sedang menunggu kedatangan Tok Mat ditunggu pun tiba tok mat sampai Masya Allah. dia mau mat kat ofo Ya Allah seronoh banget guys asli Kangen guys dengan suasana dan suara gendangnya seperti itu ya tabuannya Asli kangen banget dulu kita sering ya reaction silat kayak gini Oh, cilik lagi, kecil lagi. Upacara persembahan. Wow. Oh. keren banget asli. eh seronok lah ya asli khas Cimande ini guys Nama saya Muhammad Razib bin Zanah Abidin Dengan cuaca yang baik aa, Berlangsungnya Istiadat ni Di Lavender Heights Bagi saya aa, Silat ni adalah Penting pada anak-anak jati Melayu kita Untuk aa, Untuk mempertahankan Negeri kita Nama panjang siapa? Nama panjang Muhammad Wahidul Zahid bin Muhammad Razib Umur 6 tahun Dia meramai Silat, wow, keren banget! asli anugerah bengkung dan si bengkung, dan Untuk tempat, untuk sesi bergambar bersama Oh itu bengkungnya yang putih ya guys ya Oke okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya uh, Datuk Sri Abdul Aziz bin Ibrahim Pengurusi Pesatuan Erga Lewandahai Bagi saya silat ini adalah sesuatu yang Boleh membentuk uh, Anak-anak muda kita tu, terutama sekali daripada budak-budak lagi, pada disiplin. Aha, betul, Sebab betul. Silat ini uh, untuk menjadi pesilat yang berjaya, mereka uh, hendaklah uh, insan yang berdisiplin. Jadi ini ada dan untuk saya disiplin ini adalah merupakan satu perkara asas yang perlu dititik beratkan oleh. Bapak pari semualah di lepna ini kita juga ada mempunyai uh, satu apa nih kumpulan silat gayong jalan nah, silat gayong. di masjid kita seterusnya uh, itu sajalah yang saya nakahkan wow. ini diberikan kepada pelatih mungkin ya guys Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengucapkan ribuan terima kasih daripada Persatuan Tanah Baru So, alhamdulillah ramai di sini meriah. So, terima kasih banyaklah persatuan ini dapat datang ke Lavender di malam ni, ya. Waalaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian, apa saja jenis silat yang ada di negara kita ini, kita harus pelajari. Betul. Kerana inilah pusaka nenek moyang kita yang sangat berharga betul, betul. untuk menjamin jati diri anak-anak Melayu supaya dapat menjaga bangsa, agama dan tanah air. Nah, itulah video saya kali ini. Okey, so jangan lupa subscribe, tekan lonceng, jangan lupa like, share dengan kawan-kawan kalian. Eh. Okey, so jangan lupa tengok Rahim Mandul lagi. Eh. Okey, so terima kasih. Assalamualaikum tu. Bye, jumpa next video. Bye. Oke okay guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya story adik Ryan yang mana yaitu Bengkong Silat guys dan ini ya Tanah Baru Cimande Negeri Sembilan ya. Oke okay, di sini ada komentar-komentar guys. Salam adik Ryan, salam dari Silat Indonesia, salam persaudaraan, bangga saya dengan semangat adik Ryan dengan ilmu bela diri, oke? Okay? Terus semangat, salam dari PS Cobra satu perguruan dengan Abang Merbat. Wow terbaik ya kan Cobra ini saya pernah tarung juga dengan Cobra dulu mas sama masa, -masa di Pondok Memang gerakan kakinya memang sangat-sangat cepat Saya akui itu dan ya terbaik memang PS Cobra ini ya kan Assalamualaikum selamat malam semoga adik sehat terus Salam dari Serikan di Indonesia PSHT kalau boleh tahu adik Ryan suka belajar silat, nah, melihat semangat adik Ryan sangat terharu. Semoga nanti adik Ryan menjadi pendekar silat Malaysia, Amin. Di Indonesia banyak anak seukuran adik, oke, okay, seukuran di sini Ryan yang belajar ilmu silat bela diri banyak sekali, guys ya. Di perguruan saya juga banyak anak-anak kecil seperti adik Ryan ini juga sudah masuk kepada persilatan seperti itu dan ya memang terbaik ya. Oke okay, dan hai Ryan salam dari kota Pontianak Kalimantan Barat Semoga adik terus sehat dan terus mempereratkan tali surat rahim antara Indonesia dan Malaysia Dan semoga adik terus berkarya dalam channel Youtube adik Oke okay, masya Allah banyak sekali yang komen ya nah di sini ada Masya Allah terbaik adik Ryan di sini ada Merbat TV oke okay, saya hobi silat uh, juga paling senang pas lihat silat seperti ini betul betul betul dan ini ada komen saya juga guys Masya masyaallah <laughs> oke okay, dan alhamdulillah Tania adik Ryan apakah ada hubungannya antara silat Cimande di oke okay, ini dengan silat Cimande ada di Indonesia nah kita cek tengok jawabannya nanti Ryan coba tanya kepada papa ya oke okay. Abang Fik, papa kata dia bagi tahu yang Cimande ini berasal dari jawab Ah, betul. Dia Jawa pertama kali ke Batu Pahat, Malaysia tahun 1950-an, seterusnya ke Selangor. Hmm, dari situ ianya berkembang luas di Malaysia. Oh, terima kasih. Betul guys, di sini Adik Rayan, papa yaitu Abang Don. Ya, sudah menjawab, ya. Bahwasannya, Cimande yang ada di tanah baru di Malaysia itu adalah awalnya dari Indonesia, guys. Saya di Jawa Barat, guys. Ya, memang terbaik, ya, guys. Dan saya sangat suka kalau ada pertunjukan Cimande di Indonesia, dan juga gelenggang-gelenggang yang lain, perguruan-perguruan yang lain. Saya sangat bangga kepada kalian, dan saya juga hormat kepada kalian semua, ya. Mau di Malaysia, mau di Indonesia, semua seluruh dunia yang istilahnya melestarikan silat ini yang masih. Istilahnya, mengekalkan ya seni budaya daripada nenek moyang kita ini, dan insyaallah ya, tujuannya adalah untuk silaturahim. Ya, tujuannya adalah untuk mengeratkan tali persaudaraan. Jadi, jangan sampai istilahnya kita itu memutus tali persaudaraan, guys, terutama kepada keluarga kita, kepada kerabat kita. Barang siapa ya yang memutus tali silaturahim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka. Dan juga, Rasulullah SAW ada di dalam hadisnya menyebutkan. Bahwasannya kita sebagai manusia guys ya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW haram hukumnya apabila kita itu tidak menyapa saudara kita Bermusuhan dengan saudara kita disebutkan dalam hadis beliau Nabi Muhammad SAW bersabda tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar atau membaikot Nah, saudaranya lebih daripada tiga hari Istilahnya diam tidak bertegur sapa dengan saudaranya maka haram hukumnya dan pintu-pintu surga dibuka setiap hari Senin dan Kamis Allahu akbar ya ini yang dimaksudkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita ya kalau tidak menyapa saudara kita selama tiga hari maka haram hukumnya Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka Rasulullah. Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak suka. Oke, mungkin itu saja video kali ini, guys. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa untuk komen di bawah, gimana menurut teman-teman tentang persilatan atau teman-teman ini masuk ke PS ataupun perguruan, perguruan silat yang mana seperti itu, gayung, kahana, Vika, cekak, dan lain sebagainya, atau Cimande ini. Nah, komen di bawah, guys. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam daripada. Persilat. Indonesia tiga serangkai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.